Kita akan belajar tentang pembagian bersusun, atau sering disebut porogabit, yang hasilnya itu koma-koma atau desimal. Di sini, kita coba soal yang pertama, ya. Yang pertama, misalkan ada empat dibagi dengan 3 sama dengan. Ya, tulis dulu 4 dibagi 3. Ini ya. Untuk yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan pembagian 3. 4 dibagi 3. Itu berarti yang mana hasilnya yang 4 atau yang mendekati 4 tapi jangan sampai melebihi. Di antara 3 dan 6 Berarti kita pilih yang 3 Karena 6 sudah melebihi 4 Berarti yang kita pilih adalah 1, 3 kali 1 Jadi 1 kita taruh di sini 1 1 dikali 3 Kita taruh di bawahnya 1 dikali 3 3 Kemudian kita kurangi 4 dikurangi 3 Itu 1 1 Kemudian 1 dibagi 3, tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita kasih koma di belakang 1 di atas ini. Lalu yang 1 di bawah, kita tambahkan 0. Kemudian 10 dibagi 3, kita cari 10 ada nggak ya? Ternyata 10 nggak ada, tapi yang mendekati 10 adalah 9 dan 2. 11 karena 12 melebihi maka kita pakai yang 9 berarti 3 3 kita tulis di sini nah 3 dikali 3 9 9 kita tulis di sini dikurangi lagi 10 dikurangi 9 1 lagi 1 dibagi 3 tidak bisa maka kita tambahkan 0 lagi yang di atas tidak usah ditambahkan koma karena sudah ada 10 dibagi tiga sama dengan tadi tiga 3. 3 digali 3 9 dikurangi satu lagi, nah kalau bertemu soal seperti ini sudah, jawabannya sampai sini saja dua angka di belakang koma atau tiga angka di belakang koma nah untuk membulatkannya kalau ini yang terakhir ini Dia kurang dari 5 Kalau kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah Tapi kalau lebih dari 5 dibulatkan ke atas Karena ini kurang dari 5 berarti tetap 3 Jadi jawabannya 4 dibagi 3 adalah 1,33 Sudah ya Kita coba Soal yang kedua. Semisal ada 124 dibagi dengan 5. Sama dengan. kita tulis dulu 124 dibagi 5. Di sini perkalian 5. Kita lihat 1 dibagi 2 tidak bisa Kita ambil belakangnya lagi 12 dibagi 5 12 ada tidak Adanya 10 dan 15 Kita ambil yang 10 Karena 15 sudah melebihi Berarti 2, 2 Kita tulis di sini 2 dikali 5 10 Dikurangi 12 dikurangi 10 2 2 dibagi 5 tidak bisa lagi maka kita turunkan yang ini Yang 4 kita turunkan 24 dibagi 5 Adanya 25 dan 20 Berarti kita pakai yang 20 Karena 25 nya melebihi Berarti jawabannya 4 4 nya kita tulis di sini 4 dikali 5 20 Dikurangi 20 24 dikurangi 25 4. 4 dibagi 5 tidak bisa Di sini sudah angkanya sudah habis Maka kita kasih koma Di sini ditambah 0 40 dibagi 5 ada tidak ya 40 dibagi 5 oh ada Berarti 8 8 kita tulis 8 dikali 5 40 Dikurangi 0 Sudah Habis Berarti jawabannya 124 dibagi 5 adalah 24,8 Mudah kan? Bisa dipahami ya Untuk lebih jelas lagi, kita tambahkan satu soal lagi ya Misalkan ada 256 dibagi dibagi berapa ya? 7 ya. misalkan 256 dibagi dengan 7. Nah, sini berarti perkaliannya yang 7. 7 mana ya? Ini ya. Yang 7. Kita mulai eh taruh di sini ya Kalian tujuhnya Yang pertama 2 dibagi 7 Tidak bisa Diambil belakangnya lagi 25 dibagi 7 25 berarti antara 21 dan 28 28 melebihi Berarti kita pakai yang ini Berarti 3 3 dikali 7 21 Dikurangi 25 dikurangi 21 4 4 dibagi 7 Tidak bisa 6 nya kita turunkan 6 46 dibagi 7 46 tidak ada Yang ada 42 dan 49 Kita pakai yang 42 Berarti 6 6, 6 dikali 7 42 Dikurangi 46 dikurangi 24 4 dikurangi 4 0 4 dibagi 7 tidak bisa lagi. Kita kasih koma karena ini sudah habis angkanya. Kita kasih 0 di sini. 40 dibagi 7. 40 adanya 35 dan 42. Kita pakai yang 5. 5 dikali 7 30 5, dikurangi 40 Dikurangi 35 5 5 dibagi 7 Tidak bisa Kita tambah 0 bagi 50 Dibagi dengan 7 Adanya yang ini Berarti 7 7 dikali 7 49 Dikurangi 40 50 dikurangi 49 1 Nah, karena tidak habis-habis Langsung kita bulatkan saja Karena ini Yang paling belakang ini Adalah 7 7 itu lebih dari 5 Berarti yang ini kita bulatkan menjadi 6 Ditambah 1 Berarti jawabannya 36, 36 6. Nah, kalau mau di belakang koma kok mau 2 berarti ya kita tambah lagi yang ini. 10 dibagi 7 1. 1 ini kurang dari 5 berarti tetap 7. Berarti kalau mau di belakang angka koma itu 2 angka berarti 36,57. Selesai